Halo sore guys, hari ini kita mancing di sini akhirnya Udah dari tadi, 5 menit yang lalu Kita belum pasang umpan, ini Lancingnya Ada? Udah? Tarik ya? Bentar, bentar, bentar huh? Udah apa ya? Strike, perdana Karena apa itu Bang? kelihatan yang terang Merekam bro, mereka, bro Action action Enggak kelihatan bro. Strike perdana dari Randy Oke okay. ketra-ketra. Hmmm... Oh yuk... angkat oh <ik> <hasta el> <Graham> ya, strike kedua. Angkat tenaga. dapat, Iya. Kedua dari memancing citu pakai pancing kelas dunia, mobara kuning. Oke, jeda dulu.